Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Damai di Hati Saya Sabrida Masyarakat Desa Buyat Selatan Yang berada dalam video viral Yang melarang jemaat Advent Saya secara pribadi Mengakui tindakan saya Sudah keliru Dan tidak beretika Seperti di dalam video tersebut Dan saya melalui video ini Memohon maaf Atas kejadian tersebut Yang telah melukai Saud Hati saudara saya, kaum Nasrani di Sulawesi Utara maupun di Indonesia, saya tidak bermaksud untuk mempertontonkan sikap intoleransi antar umat beragama. Namun ini adalah sikap spontanitas saja sebagai manusia biasa. Kami memohon maaf atas kekeliruan kami dan bersama video ini kami turut bersuka cita atas perayaan Natal kaum Nasrani di seluruh Indonesia kami turut berbahagia atas perayaan Natal demikian klarifikasi kami sekali lagi kami memohon maaf Dan kerendahan hati Untuk diberikan maaf Atas kegeliruan kami Selamat Natal dan Tahun Baru Dari kami